saat ini Kementerian Desa membuka pendamping lokal desa se Indonesia. Nah, sebelum kita melakukan pendaftaran, silakan cek alamannya di rekrutmen rekrutmen.pld.kemdesa.go.id. Nah, di sini dapat kita lihat ya uh, kuotanya berapa. Kemudian kita lihat bisa melihat berdasarkan provinsi. Kita contohkan di provinsi Jambi sahabat-sahabat bisa melihat di sini Di sini ada kerinci merangin eh uh, ada merangin kerinci tabir barat Nah, ada tiga ada tiga kecamatan di Kabupaten merangin empat termasuk Tiang Bumbung. nah jika sahabat-sahabat desa berada di provinsi Aceh atau Sumatera Utara bisa melihat di provinsi ini silahkan cek di kecamatan yang memang dibutuhkan Oke okay? Selanjutnya berapa, berapa honorium eh, pendamping lokal desa? Nah jika kita lihat berdasarkan provinsi eh, di provinsi Aceh itu 2,7 ya. Kemudian tinggal sahabat-sahabat cek di provinsi mana sahabat-sahabat ingin mendaftar. Kemudian coba lihat di sini ada dua juta ada dua juta tiga Nah ini tergantung wilayah sahabat-sahabat semuanya. Sebelum sahabat-sahabat mendaftarkan sebagai pendamping lokal desa, ya, setelah kita melihat salary tadi, kita tidak munafik, ya. Kita melihat salary berapa uh, yang akan kita terima ketika kita diterima, ya. Nah, sahabat-sahabat harus juga memahami apa tugas dan fungsi, jangan sampai nanti ketika setelah diterima, lalu kita tidak menyukai atau memang tidak mampu. Uh, Melaksanakan tugas nah, di sini, sahabat-sahabat dapat membaca secara rinci ataukah melihat video-video saya sebelumnya terkait masalah pendampingan desa, tugas pendamping lokal desa, nah, untuk mencapai tujuan SDGs desa ini secara lengkap. Ini kita cek aja, silakan sahabat-sahabat baca, kemudian eh, persyaratan minimal pendidikan SLTA atau sederajat. Nah, ini kan minimal SLTA. Sebaiknya bagi sahabat-sahabat yang mempunyai ijazah S1, sebaiknya mendaftarkanlah sebagai uh, sebaiknya sahabat-sahabat mendaftar menggunakan ijazah S1 karena ini adalah poin-poin yang sangat tinggi bagi sahabat-sahabat. Nah, kemudian memiliki pengalaman bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat desa minimal 2 tahun setelah kelulusan sahabat-sahabat mungkin sahabat-sahabat pernah menjadi kader-kader kader di desa ataukah organisasi-organisasi yang pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat nah, kemudian diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader uh, pemberdayaan masyarakat desa atau ke PMD yang memang punya ataukah produk dari uh, Kemendes keempat mampu mengoperasikan komputer ya jelas karena serba digital Uh, kompetisi ini memang harus dimiliki seperti Office Word gitu ya Excel dan PowerPoint dan penggunaan internet Ya memang kerja-kerja uh, saat ini memang menggunakan digitalisasi menggunakan dengan perangkat komputer Jadi sehingga kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan yang utama yang dimiliki uh, oleh calon pendaftar ya Kemudian sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas. Tentu saja kita harus total, kemudian harus berada di lokasi tugas agar eh, kerja-kerja pendampingan itu dapat kita rasakan sepenuhnya. Dapat kita kerjakan dengan baik tanpa harus kejar-kejar waktu terlalu jauh. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat desa yang memang daerahnya, Uh, ada kekosongan sebaiknya mendaftar jika sahabat-sahabat mempunyai jiwa pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat. Nah, begitu ya. Kemudian usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftar. Nah, sahabat-sahabat bisa cek di sini tahapan seleksi ya pendaftaran isi form sesuai dengan uh, kolom yang diminta kemudian mengunggah dokumen surat lamaran seperti yang ada di sini, kemudian mengunggah upload dokumen lain seperti KTP ataukah surat keterangan domisili. Nah, proses seleksi pendaftaran, pengumuman hasil pendaftaran. Nah, di sini dapat sahabat-sahabat lihat. Nah, mari kita lihat berdasarkan surat dari BPSDM Kemendes Republik Indonesia ya. Nah, di sini untuk sahabat-sahabat catat ya, jangan sampai lewat Uh, pengumuman rekrutmen mulai dari tanggal 19 Kemudian penerimaan pendaftaran tanggal 20 sampai 24 November Tidak banyak waktu sahabat ya Kemudian seleksi administrasi 25 sampai 28 November 2021 Kemudian 20, 29 Desember itu adalah pengumuman seleksi administrasi Kemudian pengumuman hasil uh, tertulis ya Uh, kemudian wawancara pada tanggal 9 sampai 15 Desember tatapan oleh tim sel ya, 17 Desember kemudian pengumuman hasil rekrutmen baru itu pada tanggal 20 kemudian SK pengangkatan sebagai pendamping lokal desa itu pada tanggal uh, 27 kontrak kerja tanggal 3 Januari kemudian pembekalan atau KIST dan OJT itu pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Januari kemudian penempatan mulai tugas itu sahabat-sahabat dapat melaksanakan tugas pada tanggal 6 Januari silahkan sahabat-sahabat cek atau klik di link deskripsi untuk melihat surat-surat dan kelengkapan kelengkapan ya terima kasih sahabat desa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh resolusi 2021 SDS Desa